Hello, bye lagi sama aku di channel Ahmad Fr yang pastinya yang kan tunggu-tunggu, Micro, Sorry banget, udah lama menungguin ya, pacar masih tiga hari yang lalu aku update. Ingat gak video yang ini? Udah nonton, pasti udahlah, Micro pasti kan selalu setia menonton aku sampai habis, tentunya nggak, nggak pakai skip skip ya, skip skip itu tuh gak zaman, kalian akan tinggal info kalau skip skip, ya kan? Oh iya, dan jangan lupa kalian komen komen, biar rame videonya. Aku kan sering tanya tanya tuh, kan jawab aja di komentar. Gratis kok, Gak apa apa. Kita cari sharing. Kalian punya info terbaru bisa sharing ke komen komen. Setelah ini aku akan kasih video terbaru. Mau tahu kemana? Tonton terus, jangan sampai skip. Oke, okay. car. Oke, kita akan menuju ke Bung Tomo. Layangan. Wow! Awas, fokus, fokus, fokus. Yo yo yo, kali ini ada keseruan lagi kita akan pergi ke tempat paling terkenal di surabaya guys tempat apa itu ya tidak salah lagi buat kalian para bonek pasti tahulah tempat ini kan sering banget di tempat ini apalagi pas persepaya lagi main ya bener banget kita akan pergi ke glora pung tomo kalian para bonek dimana berada, yo kita nyanyi bersama seperti biasa aku mau sepedaan lagi dan bisa tahu kali ini aku lagi nungguin teman di depan DTC masih nunggu oke kita akan menuju ke Bung Tomo pantengin terus di hari Minggu kali ini sungguh cerah ya guys, secerah mentari pagi yang menyinari senyumanmu. Ya yang di situ yang senyum-senyum, yang lagi nonton tapi yang cewek ya guys. Oh iya, sayang banget dong kalau di pagi yang cerah ini tidak ada sapaan selamat pagi ke orang-orang di sekitar kita, ya kan? Bentar kan? Yuk kita coba yuk. Tuh, ada cewek yuk. Itu itu tuh, Santai aja. Ramah-ramah kok orang Indonesia, ya kan? Kita coba buktikan. Selamat pagi Selamat pagi Nah yuk kita jalan lagi Seperti biasa kita lewat Citraland lalu kita menuju ke arah Menowo guys enggak sawah-sawah lihat sawa lewat kampung perumahan juga ada ya semuanya kita lewati kecuali yang tak terlewati adalah tempat dimana kita pernah bertemu karena nggak mau ngeluangin masa lalu <tuh> ya karena masa lalu kan nggak perlu diulang hanya perlu dikenang boleh sih sesekali jangan berkali-kali nanti kita kian <tuh -tuh> apa sih nyajak banget ya ini faim kali ini ya nanti kita akan ketemu suatu momen guys habis ini bagus banget momennya jumpa. tuh guys kalian bisa lihat di sini banyak layangan mungkin ini nerbangnya dari tadi pagi jadi sekarang buat catatan teman-teman itu banyak orang di sini karena ini hari minggu jadi waktunya untuk refreshing buat teman-teman yang Udah kerja seminggu yang lalu, udah masuk kali ini buat refreshingnya. Oke, nikmati tuh, rai banget orang-orang. Wih, ternyata banyak banget yang olahraga ya. Aku kira semua pada takut karena wabah Corona ya. Syukurlah, asalkan kita masih tetap mematuhi protokol, masih memakai masker, masih suka cuci tangan setelah berjabat tangan atau memegang sesuatu dan jangan lupa kalau enggak sempat cuci tangan kita bawa hand sanitizer oke okay? yang terpenting itu guys Oke okay? bisa kalian note atau kalian taruh di tas yang kalian sering bawa biar kalian enggak lupa Oke okay? ini udah masuk kawasan gpt guys kampung gbt nya sebelum masuk gpt kurang lebih ini udah berjarak 1 km atau 2 km lah kita hampir sampai nah ini sini banyak banget truk-truk sampah lewat guys karena deket banget dari itu kan apa namanya pemberhentian akhir penampungan sampah di kota Surabaya jadi agak kurang enak sih udaranya di sini sayang banget tapi kita pakai masker jadi nggak seberapa bau tapi jauh kok dari stasiun jadi lumayan nyaman kalau kita di stasiunnya nggak ada rasa baunya tenang aja so buat kalian yang mau kesini papa nggak oh, tahu lagi kalau kapan bukanya ya tapi masa PSBB kan udah selesai atau lagi kebijakannya wali ibu wali kota buderisme hari ini mohon dilaksanakan atau bolehlah sekiranya kita mengadakan reuni atau apapun itu cuma bersenda gurau atau menyanyikan jargon-jargon kita yang biasanya kita nyanyikan kita kangen nih, ya enggak? komen-komen di bawah nih yang kangen masuk ke sini tidak sampai di pintu masuknya ya tapi enggak boleh masuk kayaknya guys kita coba yuk dekat Oh iya ini portal guys kita cobalah lah bucu bujuk sama pak satpamnya. siapa tahu dia baik hati hari ini karena minggu hari ini cerah banget mungkin aja hatinya juga cerah secerah dia secerah mentari pagi ini <ganti> yuk kita coba yuk dan akhirnya boleh dong kita lanjut. Kini kita masuk tapi nggak boleh berhenti. berhenti sebentar lah foto-foto enggak -foto. boleh sampai masuk-masuk stadionnya karena masih ditutup karena pandemi ini. Jadi maklum maklumi ya guys. Kita akhirnya free-nya aja ke Monumen surabaya Kita akan foto di situ, oke okay? sama teman-teman tentunya. Karena iCamku e memorinya penuh, jadi nggak bisa nyusut pakai iCam. E Terpaksa deh pakai handphone. Ini pakai handphone ya Jadi aku tangan pakai tangan satu. Ya demi kalian lah yang di rumah, karena yang belum pernah kesini gak bisa kesini lewat YouTube. Yang pastinya di jalur amat ya kan? tuh bisa sajiannya aku oh, PDP belum pernah masuk meskipun aku anak Surabaya aku senang melihat di TV sudah <guruh> berjubel banyak orang di sini nggak tahu kenapa aku lebih suka di rumah nonton tayatan semua pemainnya enak sambil makan makan daripada ke sini tuh sama teman-teman nah. Alhamdulillah kita udah sampai hmm. Sepi banget guys Sebenarnya ini gak boleh masuk sih Karena korona kita tapi dibatasi Gak boleh berhenti Kita harus putar Langsung putar Berhenti lah cuma sedikit Boleh Foto-foto Berarti boleh sebentar Ya, gitu aja, perjalanan kali ini Menuju keluarga Fututomo, udah selesai Kita tunggu episode selanjutnya, kita mau kemana? Jangan lupa subscribe dulu biar kalian update informasi terbaru Klik loncengnya juga oke okay? Jangan lupa share dan jangan lupa komen Kalian kasih saran aku buat kemana aja di video-video selanjutnya oke okay? Siapa tahu pilihan kalian akan terwujud Kalian bisa tonton videonya update terbaru oke okay? Terima kasih yang udah nonton sampai sini Bye bye sampai jumpa di next video